<tik> Hai Masis dan Mas Bro, selamat datang di channel yang banget. Terima kasih sudah mau klik video ini. Hari ini kita akan melanjutkan belajar bahasa Swedia yang sudah lama vakum dan kita akan belajar silsilah keluarga dari Swedia. Gimana silsilah keluarga dari Swedia? Check it out. <tik> Adem banget. Aku nyeting kamera sampai kaku, mukaku kaku, tangannya kaku. Sekarang minus 10 di Stockholm dan ini termasuknya uh, winter bonus ya karena udah bulan Februari tapi masih bersalju kayak kalian lihat. Ini aku ajak jalan-jalan keluar supaya nggak agak boring ya. Uh, cuman ada di dalam rumah terus. Jadi sekarang kita akan belajar bahasa Swedia sambil kedinginan. <tuh> Oke. Okay. Pelajaran bahasa Swedia kita hari ini adalah uh, Silsilah dari keluarga Swedia Pertama itu adalah Bapak, Papa, atau Ayah Itu far. Kalau ibu itu mur Kalau saudara perempuan itu Sis <laughs> Sayang you need to fix me if I'm wrong I'm spelling Jadi kalau saudara perempuan itu Sister kalau dia ada beberapa keluarga atau plural itu sister. Terus kalau saudara laki-laki itu Brother, Kalau saudara laki-lakinya ada lebih dari satu itu brother. <laughs> Banyak orang lewat guys, bodoh amat. Jadi brother, brother. Brother, oke. Okay. Terus kalau saudari perempuan dari ayah itu atau saudari perempuan dari ayah itu berarti tante ya tante gitu. Jadi di sini nggak ada yang namanya bule atau bude, semuanya sama tante. Jadi tante itu adalah far eh faster. Jadi kalau saudara dari saudara perempuan dari uh, bapak itu adalah faster. Kalau saudara laki-laki dari ayah, itu Farbrur Kalau saudara laki-laki Eh, saudara <laughs> pusing kan? Kalau saudara perempuan dari ayah Eh, salah <laughs> Kalau saudara laki-laki dari ibu Itu berarti mur-brur, jadi murnya duluan baru brur gitu, laki-lakinya di terbelakang, terus kalau saudara perempuan dari ibu, itu manggilnya monster saudara perempuan saudara perempuan dari ibu, monster oke, okay? oke okay. terus, kalau Kakek dari ayah atau kakek itu beda dari bapak atau dari ibu manggilnya beda Jadi kalau misalnya ayah dari bapak itu manggilnya farfar Kalau ibu dari ayah itu farmur Terus kalau misalnya ibu dari si ibu itu adalah murmur Kalau ayah dari si ibu adalah murfar Ya, yeah. <laughs> kalau ayah dari si ibu adalah murfar oke? Okay? <laughs> Ingat ya. Uh, terus kalau sepupu, kalau sepupu itu adalah kusin, kusin. Sepupu, sepupu, kusin, cousin. Tapi kalau misalnya uh, sepupunya ada lebih dari satu, itu kusiner, oke? Okay? Jadi plural ya. Tapi ini berlaku hanya untuk yang saudara kandung, gitu maksudnya yang dari e, orang tua yang sama itu baru bisa dibilang sepupu. Jadi, nggak bisa nih, kayak misalnya aku e, punya sepupuku nikah sama sepupuku, gitu nggak bisa. Karena kalau di Indonesia kan, walaupun ke, dari keluarga sana, keluarga sana itu kita manggilnya tetap sepupu, gitu. Jadi makanya uh, kadang orang sini bingung kok sepupu kawin sama sepupu. Aku soalnya punya tuh sepupu yang nikah sama sepupu, tapi mereka dari keluarga ayahku satunya, yang satunya dari keluarga ibuku. Jadi sebenarnya nggak kandung gitu. Cuman kalau di sini sepupu itu hanya digunakan untuk keluarga kandung aja gitu nggak bisa dibilang kandung juga sih ya di sini tuh nggak mengenal saudara kandung atau saudara tiri gitu Ke kayak kemarin ada yang nanya nih sama aku mbak mbak mbak nggak kok suaminya nggak bule kok tapi kok ininya anaknya bule <laughs> pusing kan jadinya <laughs> jadi aku mau ngasih tahu lagi ya kalau suamiku itu bukan keturunan asli Swedia gitu tapi dia itu dari Indonesia tapi diadops sama keluarga dari Swedia gitu jadi mereka itu keluar Keluarga itu ada dua yang dari Indonesia dan satu itu kelu uh, anak kandung, maksudnya anak yang dari biologis gitu. Nah, tapi mereka itu menolak kalau misalnya dibilang oh saudara kandung atau saudara tiri atau nggak bisa, mereka itu tetap namanya say, saudara gitu, sister and brother gitu karena di sini tidak mengenal yang namanya uh, tiri atau kandung uh, adanya yang biologis atau non biologis gitu. Cuman Eh, apa tuh namanya kalau misalnya yang tiri itu tuh kalau misalnya bapak atau ibunya itu menikah lagi dan punya anak dari pernikahan masing-masing gitu lah, itu baru dibilang eh, anak tiri eh, anak tiri, iya bisa dibilang anak tiri atau keluarga atau saudara tiri, itu bisa dibilang kayak gitu tapi kalau misalnya tumbuh besar dari kecil bareng-bareng itu ya mereka adalah sister and brother gitu oke okay? terus next uh... Terus kalau kita biasanya kalau manggil anak tetangga itu kan kadang-kadang misalnya dia lebih tua kita panggil Hai hey, itu panggil Halo itu panggil kakak gitu kan Halo Halo adek gitu Kamu jangan coba-coba lakukan itu di sini misalnya bilang Eh hey, hey bro Hey sis No <laughs> jangan pernah lakukan Soalnya aku pengalaman sih Aku pernah kayak kayak mau manggil kakak ini kakak lo itu kakak. kayaknya kok aneh kayaknya mungkin orang kok ngopoiki Mbak eh, kok malah manggil kakak Orang bukan kakaknya. Jadi kalau misalnya bukan saudara kandung, jangan panggil kakak gitu atau adik gitu. Mereka tidak bisa, nggak bisa kayak gitu. Jadi harus manggilnya tetap namanya. Jadi walaupun kamu sepupunya atau mungkin deket gitu sama keluarga sana, terus e, anakmu itu lebih tua gitu terus kalian mainan bareng, maksudnya anaknya misalnya lahir duluan dibandingkan anakmu. Habis itu terus kalian e, main bareng nih, play date bareng terus eh iya ya, lihat tuh kakak, jangan. Nanti kalian malah dibilang aneh. Kok kakak sih kurang ajar ini katanya. Bilang-bilang kakak, berarti dia selingkuh sama laki atau istriku dibilang gitu malah dia kan Terus uh, Apa lagi ya What else Aduh selak mati Selak mati tanganku uh. Hei kemarin ada yang ketinggalan Ada satu lagi silsilah keluarga Yang belum aku sebutin yaitu born. Itu adalah anak Lalu kalau barn born Dua kali itu adalah cucu Jadi kalau anak Aku ulangi lagi, jadi kalau barn-barn itu adalah bukan anak-anak tapi cucu Jadi anak dari anak, makanya dia barn-barn, oke? Okay? Oke, okay. jadi kayaknya cuma itu aja sih uh, Jadi singkat ya, hari ini cukup sekian kayaknya uh, untuk belajar silsilah dari keluarga Swedia saat ini Terima kasih sudah menonton, semoga ada yang bisa diambil hikmah dari pelajaran ini Uh, semoga bermanfaat dan semoga juga mungkin bisa jadi pengetahuan yang baru buat kalian. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Hei do